Inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles Profanities I see the through. through <laughs> <finals> Cross up the ones who heard my cries And watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My words Hard to breathe, but that's alright. Hush. Hush. Take my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 So hello, hello. Itu, itu, itu, itu, itu, itu tasnya diganti dengan berapa juta itu satu tasnya so oh buat si kendo tuh apa kendo dan si kendo dan si buat buat banyak sekali kan nah, tasnya di sini uangnya masuk ke sana nah, the plan X growth Easy to get good <laughs> Iz itu easy tuh getrich, tapi ac salah jalan tuh. So. Oke, okay. mana ada salah jalan, jangan ada begitu. Jangan lupa, jangan lupa. mau jaga apa nggak Mas Arif. Hah? Mau jaga apa nggak Mas Hari? Okay. Mau dong, oh, ayo join pesta eh, itu loh. Leader Indonesia ulang tahun, uh. oh iya ya, kemarin lusa ya, iya sama sekali minum enggak apa enggak, cuma bakar-bakar doang. Itu pun bakar-bakar amat, ke oh, rumah gua bakar rumah orang, pesta. <laughs> Yang berapa aku masuk nih? <tuk tangan> oh ini kita bisa nerekot di sini kan? lewat mobile kan? apa? Uh, kita bisa nerekot di sini di MacBook Pro-nya Golda so. ini udah, di sini udah auto record cuaca udah bisnis bisnis Zoom. Gigi backgroundnya gigi, apaan itu so? itu kursi gamer so, ya. so ini kursi bos <laughs> so hmm. mana dia ini cak sapi surga dia. Ya, ya. nggak kerja deh orang Aku mau ini dulu nyebar dulu ngasih. Tahu. Habis ini, Goldas membuat tools kayak ini so, kayak Vitali so. Nanti mau share dulu, biar tambah dulu partisipannya. Mana ini masih boleh. Ajak tuh lo, ajak itu si siapa namanya? Hmm? Yang yang bikin di YouTube tuh Mas Hari, uh, siapa iya. namanya? Mas Hari. Siapa? Eh? yang bikin di YouTube itu loh siapa namanya Roger kopi <laughs> dia dia, dia dia dia ajak aku komen kok aku komen aku komen Keliru kok pamannya itu itu pamannya hari itu umnya ya. hari <laughs> ajak dia ajak itu gimana ya dia punya pikiran lain soalnya iya, eh hey, dia tuh licik dia, gue licik ngejelein nama Korsas yang bikin dia udah banyak penghasilan berpindah ke bisnis yang lain <laughs> dan orang ditawarin gitu udah banyak yang scam kayak Bang Oktron, kemarin tuh yang scam tuh banyak yang kena kan? yang mana tuh, yang mana? Bank of Tron, Tron itu loh yang uh, Yang puluh lima persen sehari. Iya, itu itu hmm. betul-betul. Oh, yeah. Ada kenapa kemarin, download-nya dia ngadu, ada yang kehilangan 20 juta, 40 juta. Ngadunya ya, ke saya, padahal upline-nya omnya hari. Aduh, kampret! Apa ini? lagi kan? ya Aku masuk ya Oke Apa ini? aku mau ngeser dulu sementara dimulai aja Dimulai aja? Terus aku, bahasa-bahasinya apa ini? Ya dibuka aja, ntar si Agas mau menjelaskan tentang vegan, jalannya vegan V gitu Itu semuanya Ntar Q&A kita akan menjelaskan sedikit tentang Forsas Ethereum ya Untuk yang mau bergabung okay. Forsas Ethereum kita akan jelaskan di sesi tanya jawab mana ini? Oke. Okay. Apa namanya? Udah live okay, langsung okay, okay. di YouTube gak? Oke oke. Oke. Uwah komputernya tuh so. MacBooknya sini buat sini. <laughs> Malu-maluin Polres Indonesia aja di sini. Aduh, leader apaan ya nggak punya MacBook? Pakai MacBook dong. Aku masuk ya sekarang okay, ya. Oke pas banget. Oke oke. Oke, selamat malam. Buat Forsas Indonesia Official sampai ketemu lagi dengan saya hari lagi untuk berbincang-bincang ramah di tim kita. Sebelumnya jangan lupa mengisi form untuk mendapatkan apa itu e-book dari Forsas. Semua explanation-nya disitu tertera dengan lengkap. Dari A sampai Z, seperti itu. Kemudian nanti untuk mengisi yade, yang saya maksud apa itu apa itu gas fee dan kenapa kita harus membayarnya, akan dikupas sedikit oleh Mas Agas. Dan setelah Mas Agas, nanti akan dijelaskan sedikit Q&A-nya tentang apa itu forsa oleh Mas Agam, yaitu mentor kami mentor kita di Forsas Indonesia Official. Oke, okay. untuk lebih jelasnya, apa itu gas fee, dan kenapa kita harus membayarnya, akan dijelaskan oleh Mas Agas. Mas Agas! Mari! Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sekarang Normal. saya ini akan membahas ganti. Oke, okay, kita masuk ya. Mengenal gas Ethereum sebelumnya, kita harus tahu dulu itu apa itu blockchain. Sistem blockchain ini dapat dikatakan menyerupai catatan transaksi digital, terdiri dari banyak server. Jadi, bahasa kasarnya blockchain ini bisa kita bilang sebagai wadahnya lalu lanjut nah apa itu Ethereum sendiri Ethereum adalah uang digital sebuah teknologi yang memungkinkan Anda mengirim cryptocurrency kepada siapapun, dimanapun kapanpun dengan mudah dan sedikit biaya Nah lalu, gas fee itu apa? Gas adalah istilah untuk biaya transaksi di Ethereum. Setiap tindakan di Ethereum, mau ngirim dana atau berinteraksi dengan kontak pintar, semuanya itu membutuhkan transaksi. Nah, kita ibaratkan sebuah mobil. Mobil ini, kalau mau bergerak, dia butuh bahan bakar. Sama juga seperti Ethereum. Iya ini Ethereum pun juga butuh uh, yang namanya gas untuk bisa bekerja. Lalu, kenapa harga gas bisa naik turun? Banyak yang memfaktori harga gas. Yang pertama adalah seberapa sibuk market bekerja, seberapa padat market pada saat itu. Lalu seberapa besar kontrak atau transaksi yang sedang Anda lakukan? Lalu seberapa cepat Anda menginginkan transaksi Anda untuk segera dieksekusi? Sederhananya, kalau Anda punya waktu lama dan tidak terlalu terburu-buru, Anda bisa bayar gas lebih murah. Kalau Anda butuh cepat, maka Anda harus berani bayar lebih untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, Terus siapa yang menerima fee? Siapa yang menerima gas fee ini? Mereka semua itu disebut miner. Mereka yang bekerja di balik blockchain ini. Mereka yang menyediakan kekuatan komputasi, mereka yang menjaga kestabilan transaksi di blockchain, mereka yang memvalidasi semua transaksi yang ada di blockchain, mereka yang mengamankan setiap tindakan yang terjadi di blockchain, maka dari itu, kalau tidak ada miner, tidak ada mereka, maka tidak ada blockchain. Sebab itu mereka harus diberi upah yang dimana kita sebut gas fee. Ini gambaran sederhana tentang proses transaksi yang terjadi di Ethereum. Blockchain Ethereum. Yang pertama-tama, kita membuat sebuah tindakan. Mengkirim dana atau bertransaksi dengan kontrak. Lalu sebuah transaksi itu diterima oleh yang namanya yang namanya smart contract. Di sini smart contract kita namanya Forsas. Setelah diterima oleh smart contract, dilanjutkan dengan GDOS Shield untuk memvalidasi apakah transaksi ini nyata atau hanya permainan. Maksudnya permainan itu tindakan kejahatan, mungkin transaksi palsu, atau backdoor dan segalanya. Lalu di dalam seal, setelah itu transaksi akan dipecah menjadi banyak node-node kecil. Fungsinya node kecil ini apa? Kenapa transaksi kita perlu dipecah? Ini untuk memudahkan miner dan menjaga transaksi kita cepat apa? selalu aman. Jadi transaksi kita ini diinskripsi oleh yang namanya blockchain tersebut. Data kita diinskripsi dipecah menjadi berbagai banyak unit dan diterima oleh miner. Jadi tidak mudah untuk membobol blockchain Ethereum ini. Karena semua transaksinya terpecah dan harus mengumpulkannya satu-satu kalau mau meretasnya. Lanjut, setelah dipecah menjadi beberapa bagian, maka transaksi kita masuk ke dalam yang namanya pool. Bisa disederhanakan, pool ini maksudnya antrian. Siapa yang di depan, maka dia yang akan diproses terlebih dahulu. Siapa yang membayar lebih, maka dia akan diproses terlebih dahulu. Yang membayar lebih kurang, maka mereka harus berani menunggu. Tadi, sesuai giliran, yang teratas dulu akan dieksekusi oleh yang namanya miner mereka yang menggabungkan transaksi-transaksi not-not kecil tadi menjadi sebuah transaksi yang utuh dan memvalidasinya. Setelah divalidasi, terkumpul semua not-not kecil transaksi kalian itu dijadikan yang namanya block, new block. Fungsi new block ini menggabungkan kembali not kecil itu supaya bisa terbaca tapi tetap terinskripsi. Makanya di sini desentralisasinya semua transaksi kita bisa terbaca tapi tetap anonim, tetap disamarkan. Siapa yang punya nggak tahu tetap divalidasi, tetap diinskripsi tapi tetap bisa dibaca. Itu blok. Dan ditaruh di yang namanya chain. Setelah blok dibentuk digabungkan dengan transaksi yang lain. Makanya terjadilah blockchain. Transaksi kita bisa terlihat. Di sini posisinya transaksinya sudah selesai. Sampai situ selesai. Lalu gimana caranya menghitung gas Ethereum? Rumus menghitungnya adalah gas fee sama dengan gas limit dikali price. Nanti saya jelaskan apa ini gas limit. Dan apa itu gas price, tapi sederhananya seperti di Pertamina atau SPBU lainnya. Jika ingin mencari harga, maka kita butuh mengalihkan antara jumlah liter dikali dengan harga per liter. Nah, seperti itu. <tuh> Gas limit itu adalah jumlah maksimal unit gas yang bersedia Anda keluarkan untuk transaksi. Semakin besar transaksi, semakin besar gas limit yang dibutuhkan. Jadi, tadi kalau mau murah, saya saranin nggak ada ngotak ngatik di gas limit. Karena apa? Gas limit itu bisa digambarkan dari total jumlah liter bahan bakar. Kalau kita mau pergi ke kota A, membutuhkan 100 liter, tapi kita hanya punya 50 liter, maka kita nggak akan nyampe ke kota A tersebut. Maka disarankan gas limit itu kita harus berani besar, jangan pernah diotak-atik. Ikutin aja rekomendasi dari sistem. Nah ini. Digambarkan dari sebuah mobil. Jika mobil ini berjalan cuma 100 meter, maka gas limit yang dibutuhkan sedikit. Mungkin dia nggak perlu ngeluarin satu liter. Tapi kalau dia perlu ke kota A yang jaraknya beribu-ribu kilometer, maka dia membutuhkan yang namanya banyak sekali gas atau bahan bakar. Nah lanjut, ada yang namanya gas price. Gas price adalah harga untuk per unit gas. Dan pada gas, pada umumnya selalu diukur dalam satuan yang disebut GY. Satuannya adalah satu Ethereum sama dengan 1 miliar GY. Apa GY? Itu kita sederhanain aja seperti bahan bakar tadi. 10.000 bisa mendapatkan berapa bahan bakar. 10.000 contohnya mungkin 10.000 bisa mendapatkan 1000 mili Pertamax. Seperti itu. Contoh. Ini saya ambil rekomendasi dari situs yang namanya Apa ini nama situsnya? Saya lupa. ETH Scan, di nah, ETH Etherscan, scan. Etherscan, gas price. Etherscan, betul, makasih Pak Gam. Di sini kita bisa lihat kan, ada rekomendasi GWA Low, ada Average, dan ada High. Yang berani bayar High, maka transaksinya akan selesai kurang lebih 30 detik. Kalau yang membayar rata-rata, maka transaksinya selesai dalam 4 menit 50 detik. Kalau dia bayarnya rendah 93 GY maka transaksinya kurang lebih selesai dalam 22 menit. GY tadi sudah saya jelaskan ini sebagai harga per limitnya, per gasnya, harga per gasnya. Lalu dapat dari mana ini? 1,2 dolar, 1,02 dolar. Rumusnya menggunakan rumus yang tadi. Gas fee sama dengan gas limit dikali gas price. Di sini gas limitnya dapat 21.000. Dari mana, mana dapat 21.000? Ini standar gasnya 21.000. Kalau kita menjalankan transaksi yang ringan, transfer dana itu ringan, kita setidaknya membutuhkan 21.000. Tapi kalau semakin besar kontrak yang kita lakukan, semakin besar transaksi yang kita lakukan, maka gas limit ini menjadi bertambah. Jadi kita ngikutin rekomendasi dari aplikasi. Lalu dikalikan oleh gas price. Kita menggunakan 132 sesuai dengan yang tinggi. Karena saya rencananya ingin cepat. Tapi ini kita bisa otak-atik, tapi jangan terlalu keluar dari rekomendasi. Menghasilkan 2772000 GUI. Satuannya masih GUI. GUI ini harus kita convert menjadi Ethereum agar kita tahu harganya dia itu berapa. Tadi, 1 GUI sama dengan 1 miliar 1 ETH sama dengan 1 miliar GUI. Jadinya di sini Rp2.772.000 dibagi 1 miliar. Hasilnya 0,002772 ethereum Seperti itu kalau kita convert berarti itu 0, Dapat di sini hasil 1,1 dolar 0,02772 itu setara dengan 1,01 dolar. Nah di sini kita lihat lagi. Nah di sini 1,02 nggak jauh beda. Begitu cara ngitung gas, gas v di Ethereum. Simpulannya. Kita bisa melakukan negosiasi harga, tapi yang kita nego adalah gas price-nya. Jangan pernah kita nego gas limit-nya, karena resiko gas limit itu lebih tinggi daripada gas price. Kita bisa nego direntam harga ini, ada low, ada rata-rata, ada tinggi. Kalau kita butuh cepat, kita harus pasang yang tinggi. Kalau kita santai, kita pasang saja yang low. Tapi ingat jangan pernah mainin gas limit. Nanti takutnya mogok di tengah jalan. Nah kalau mogok itu dana kita nggak bakal balik. Dana yang kita transfer nggak akan balik. V-nya juga nggak akan balik. Makanya itu sangat beresiko. Lagi ah sekiranya seperti itu, itu tentang gas fee Ethereum bisa dilanjutkan oleh Mas Hari mungkin? Mungkin ada yang mau bertanya juga tentang gas Ethereum. Ya, oke okay Mas Agas, terima kasih atas penjelasannya tentang apa itu gas fee dan kenapa kita harus membayar. Ingat, jangan pernah kita merubah gas limitnya. Kita bisa menegosiasi gas price-nya. Seperti itu. Kemudian, <tuh> Untuk penjelasan yang lebih rinci lagi mungkin dari mentor kita Forsas Indonesia Official yaitu Mas Agam Rahman Rahmat maksudnya <tuh> Sorry <tuh> Mungkin bisa dijelaskan atau bisa mengupas sedikit saja apa itu Forsas Oke, okay, Mas agam. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, gimana Mas Sari? Ini. Uh, kita, apa namanya? Ini lumayan ya. Uh, banyak yang nggak bisa hadir dan tadi pada absen, acap juga punya nggak bisa hadir. Jadi ini rata-rata yang bergabung ini adalah salah satu. Timnya Susan ya, nah, Susannya manenya ada, dan mereka baru baru bergabung ini Har di tim kita ya? ini. Iya. ada Dan mereka langsung banyak ini membangun tim. Tim ya. Nah, dan mereka ingin tahu apa itu Forsat juga kan dan yang belum bergabung juga dan tadi tentang gaspi udah dijelasin oleh Mas Agus ya. Itu bagi orang yang mikir-mikir kok gaspinya berubah berubah Nah, itu saya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agus kenapa V itu bisa berubah dan kenapa V itu bisa melambung dan kenapa V juga kadang murah seperti itu sudah dijelaskan. Dan sekarang saya akan ini langsung aja ke bagi para calon member ataupun yang sudah bergabung ya dalam Porsas ini ada sebuah pertanyaan kak biar kita langsung ke intinya gitu. Oke. Okay. Nah, kemungkinan Saya kan pada ya, ada, ya. kemungkinan kan pada tahu ya garis besarnya Mas Arya apa itu Porsas ya, dan sebagainya. Nah, dan mereka paling masih ada pertanyaan itu ganjalnya mungkin ada di profitnya atau apa gitu kan kita ya bisa mungkin mungkin ya nah. mungkin perkiraan saya apa itu take over spill over overflow seperti itu mungkin mereka sedikit kurang paham juga Mas Agam seperti ya. Pak Anang sendiri dia baru buka slot dengan orang kelima dia nggak dapat apa-apa karena kan Uh, dia apa namanya reinvest larinya ke aku kemudian hmm. dia reinvest juga di slot X4 nya larinya ke aku, jadinya yang dapat aku seperti hmm. itu dia sedikit kaget kenapa aku gabungin orang kok nggak dapat nah jadi sudah aku jelasin tadi seperti ini seperti seperti ini gitu jadi mungkin buat rekan-rekan dan Teman-teman yang baru bergabung khususnya buat timnya Ibu Susan dan semuanya yang mungkin kurang jelas apa itu overflow dari atas, dari bawah, apa itu take over, apa itu spill over. Mungkin langsung aja di kolom chat diisi supaya langsung ke topiknya kemudian dan Mas Agam bisa ngejelasin sedetail mungkin seperti itu. Dan sedikit masukan, itu yang di belakang atas nama Golda Heda itu yang bernama kreator kita ya. Itu Miss Lola. Beliolah salah satu kreator kita. Dia pun member juga. Gitu. Kebetulan ya, beliau beli sekarang tinggal di Bali. Iya beliau member dan juga salah satu kreator. Tapi bergabung ya, di forces ber ini beliau sama kerjaannya seperti kita. Yeah. mencari di online dan mengembangkan Forsas ini seperti itu. Ya, samalah seperti kita men, apa mengajak teman, saudara dan lain sebagainya untuk bergabung di Forsas untuk memberi apa namanya? meningkatkan harga Ethereum maupun Tron ya kan? Ada apa? Kita di Ethereum untuk meningkatkan harga Ethereum. Dan di sana kita menghasilkan Ethereumnya itu melalui Porsas smart contract ini. Jadi kita mengumpulkan Ethereum itu lewat Porsas dengan cara merekrut atau mengajak orang bergabung gitu. Dan di sini kita berpenghasilan tidak sendirian gitu maksudnya dalam artian kita nggak sendiri, kita bertim lah di sini. Jadi nggak kita saja yang menjadi apa fokus ke penghasilan eh diri kita sendiri, seperti saat kita mendapatkan downline itu kan profit pribadi, direct langsung dari kita. Tapi ternyata sang upline dan sebelah kita, down, apa downline-downline upline kita itu bisa menghasilkan profit buat kita juga. Berupa limpahan. Limpahan apa? Limpahan downline. Dan di sini yang seperti Mas Hari tadi bilang kan ada yang namanya membernya Mas Hari Pak Andang itu udah mendapatkan member 5 member ya, lima member ya Mas Hari ya. Iya betul. Nah, dan beliau tidak mendapatkan X4-nya itu ya, karena reinvest ya. ya? Nah, reinvest. Dan X3-nya X3 juga reinvest juga. Karena reinvest ya. Karena di sini Forza ada yang namanya sistem reinvest. Yaitu spillover reinvest itu fungsinya untuk memberi limpahan ke downline yang lain ya dan memberi profit ke upline-nya. Jadi reinvest itu semua pasti bakal apa namanya bakal bakal terjadi, ya bakal merasakan lah intinya. Bakal merasakan yang namanya reinvest. Jadi ada posisi atau kondisi yang namanya reinvest tersebut. Seperti saat, seperti di X3 itu kan, saya akan beri contoh ini. Jelasin semua ya, Mas Agami ya. Reinvest, spill over, spillover, takeover, overflow, seperti itu ya. Benar-benar. Nah, bentar ini ya. Saya share. Saya share dulu. Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat ini. Ini contoh satu limpahan, satu limpahan ya di sini. Ini lim, warna abu-abu ini artinya limpahan. Warna abu-abu ini artinya limpahan. Nah, terus. Dari atas gitu eh, loh, Gam. Iya. Kalau abu-abu itu artinya limpahan. Dan di sini itu nih, overflow from up. Limpahan dari atas. Posisi reinvest itu seperti ini. Kalau X4 itu seperti ini ya. Kita ini memiliki bahan di sini. Bentar-bentar. Bentar. bentar. Oke okay, gini, ini kita akan menjelaskan tentang reinvest, reinvest itu posisinya seperti ini. Di saat X4 ini seperti ini, dan saat kita mendapatkan satu downline yang akan mengisi di posisi sini, akan mengisi posisi ini. Ini akan terjadi, kan seperti downline di atas saya ini yang akan mengisinya. ID nomor berapa ini? Nah, ID 72677 ini saat dia mendapatkan downline dengan slot 5, ini akan terjadi reinvest. Dan reinvest itu saya tidak akan mendapatkan profit, tapi profitnya akan masuk ke upline saya. Jadi profit ini akan masuk ke upline saya yang di atas saya. Tapi saya mendapatkan pengulangan. Jadi kosong gini lagi. Akan kosong seperti ini lagi. Seperti itu. Kayak ini contohnya nih kosong nih. Ini udah reinvest ini. Lima ya, uh, kali reinvest itu. Uh, dan itu kita nggak dapat profitnya Mas Hari. Tapi yang dapat ya. upline kita dan yang kita dapat ini pengulangan lagi. Jadi kita bisa mengisi lingkaran di bawah surat kita ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk itu dah, saling, kan di sini kan crowdfunding kita saling berbagi ya. Berbagi yeah. penghasilan juga dari sini. Jadi semuanya berhak mendapatkan profit di sini walaupun tidak aktif sedikit pun. Jadi pasti akan ada waktunya mendapat limpahan. Itu hanya masalah waktu. Terus yang kalau di X3 spesinya gimana? Nah, ini satu kali lagi saya reinvest langsung iya. Saat saya mendapatkan dollar lagi invest dari saya akan saya akan mendapatkan Pengulangan lagi, pengulangan seperti ini, kosong lagi. Dan profit ini akan masuk ke upline saya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan profit dari reinvest itu, dari reinvest downline kita ya. Karena mereka apa saat downline itu reinvest, itu lingkarannya akan masuk ke kita. Jadi seperti ini. Misalnya Mas Hari reinvest ya. Di slot 1 X3. Otomatis Mas x Hari X3 -nya, eh, slot 1 X3-nya bakal kosong kembali seperti ini. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu masuk ke saya. Dan mengisi di posisi sini. Jika punya saya masih kosong 33 tiga-tiganya. Gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya ternyata udah keisi satu seperti ini. Dia akan mengisi di posisi sini kedua. Seperti itu. Dan selanjutnya. Dan ternyata misalnya. Kalau saya reinvest juga saya akan melakukan pengulangan lagi reinvest dan ini eh uh, apa namanya? profit donen saya tidak masuk ke saya dan profit saya juga itu masuknya ke upline saya gitu. Jadi dia akan mencari Pen upline. Titik. Upline. Ya mencari upline yang apa kosong. titik yang kosong. Dua nih yang kosong. Pokoknya yang kosong dan dia akan mengisi di tempat tersebut seperti itu. Itu pengertian reinvest ya, DX3 dah. Kalau x 4 pokoknya posisi reinvestnya itu seperti ini. Kalau DX4, nih, ini satu kali lagi saya reinvest. Kalau ini ntar masih dapat profit saya, tapi di sini reinvest kayak gitu. Dan DX4 ini tidak langsung, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan downline atau limpahan ya, tapi di posisinya di sini nih. Nih, di sini pokoknya ini dua baris, dua lingkaran di baris pertama ini adalah profit untuk sang upline kita. Dan ini kepala buat kita. Tapi saat kita mendapatkan downline berikutnya atau donlen ini, dua ini mendapatkan donlen itu akan menjadi profit kita 100% seperti itu. Dan gimana caranya terjadinya limpahan ya? Mungkin orang-orang pada nanya ya. Seperti ini contohnya. Misalkan ini. Contohnya Mas Hari. Ini Mas Hari misalnya. Terus Mas Hari mendapatkan downline yang buka 5 slot X4. Ini profit saya. Ini profit saya. Profit saya kan gitu. Terus. Ternyata Mas Hari dapat lagi donland yang slot 5 X4. Kan di sini urusan saya sama Mas Hari udah selesai kan gitu intinya ya. Itu yeah. harusnya saya yang jadi apa dapat profit kan. Tapi itu yeah. menjadi limpahan. Jadi tidak masuk di saya tapi menjadi limpahan buat donen saya yang lain seperti itu. Orang ketiga yang Mas Hari bawa di slot 5 ini kayak gitu. Dan bisa juga dari reinvest, nah, makanya di sini kelebihannya forsa semua bisa merasakan. Terutama mem kalau memiliki upline yang ini ya yang aktif ya, itu akan sangat cepat profitnya. Terutama upline yang aktif itu pasti memiliki tim yang aktif. Jadi kalau bisa jangan mengandalkan sang upline nya, kita juga aktif. Benarkah Mas Ari? betul sekali karena kalau kita aktif juga reinvest yang berulang-ulang itu bakal terjadi gitu, bener kan iya yeah. dan yang kita cari itu adalah reinvest yang berulang-ulang tersebut, karena misalkan downline, upline-nya reinvest itu saling memberi semua profit semua kita nggak usah lah intinya apa namanya misalkan memiliki um, Downline dan itu bantulah apa untuk maju Gimana caranya dia bisa mendapatkan downline, Bagaimana caranya agar tim kita maju bareng-bareng ke atas sekarang misalnya rata 5 slot gimana caranya biar kita 6 shot ke atas gitu jangan mau kalah sama tim sebelah kayak gitu ya yang banyak protes di internasional tentang tim kita ini <laughs> kita baru masuk udah diprotesin, mereka yang udah lama yang punya Youtube dan lain sebagainya itu wah bisa ini nih berapa ini masalahnya, terus itu masalah reinvest ya, sama limbah dan buat uh, Pak Bapak Hendrik Pak Joko Mbak Susan dan lain sebagainya coba uh, monitor ini Operator di ini di unmute semuanya biar bisa salah satu gitu yang mau bertanya gitu atau raise hand gitu, jadi bisa di opera di ini di unmute. Hey, Ayo mau bertanya siapa? Ada yang bertanya itu dicat ya. Saat reinvest apakah akan bisa memberikan keuntungan untuk downline? Tentu bisa, tentu bisa. Saat posisi yang saya bilangkan. Uh, contohnya saya udah sering berkali-kali reinvest. Dan saya sering memberi downline saya yang direct. Limpahan seperti Mas Hairi Dan ada lagi downline yang jauh. Di bawah saya. Empat, lima langkah gitu, ternyata dia juga dapat limpahan tersebut seperti itu. Nah, sekarang ad, adakah pertanyaan buat calon-calon baru dan maupun yang baru bergabung di PORSAS, agar kita kupas tuntas di sini? Silahkan. Ada lagi Mas Rizaldi. Atau Mas Rizaldi mau bicara, saya akan unmute ini. Oke, okay, Mas Rizaldi, silakan masuk. Oh, sudah malam, oke. Okay. saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi formnya ya, untuk bapak-bapak ibu-ibu. Supaya... Nah itu, buat Pak Hendrik, terus Susan, Mary, dan lain sebagainya, mungkin ada pertanyaan kah? Atau Pak Joko? Itu ada tuh, dari Susan, Ibu Susan. Jam berapa biasanya gaspi murah? Itu Pertanyaan hampir sama semua itu. Coba dijelaskan sekali lagi Mas Agam. Uh, bro Agas, masuk-masuk bro Agas. tuh ada pertanyaan di mana jam gaspi murah? Di mana uh, menurut saya kan itu emang gak bisa ditentukan ya. Uh, coba, kalau, mau bahas. Kalau, kalau biasanya gas fee itu murah pada saat market lagi loyo. Biasanya loyo-loyonya itu kalau nggak tengah malam, pagi-pagi, atau weekend. Seperti itu. Weekend itu Sabtu-Minggu biasanya loyo luyo itu. Nah, di sana ada peluang besar buat v turun. Peluang besar, nggak selalu bener sih. Loyo dalam artian itu... Transaksi di pasarnya lagi menurun. Biasanya juga berpengaruh sama harga. Ada penurunan beberapa 1 persen, 2 persen gitu. Nah, begitu Kak. Ini ya, yang maksudnya loyo itu apakah Ethereum harganya turun atau bagaimana itu Mas Agas coba di lagi? kalau Luyu itu maksudnya gini tadi salah satu untuk apa yang bikin fee tinggi kan transaksi di market mm -hmm. transaksi di market tinggi maka otomatis mereka sibuk karena mereka sibuk jadinya gas fee itu-itu yang saya maksudkan loyo itu transaksi Ethereum lagi nggak tinggi, jadinya pasar itu lagi volumenya lagi sedikit untuk yang melakukan transaksi. Itu biasanya turun. Soalnya nah, kenapa turun? Karena para miner lagi nggak sibuk. Seperti itu. Kalau untuk urusan apakah Ethereum nanti turun? Kalau lagi loyo? Ya, berpengaruh sama Ethereum, tapi turunnya biasanya nggak banyak. Soalnya sesaat aja paginya lesu, menjelang malam mulai ramai lagi seperti itu. Oke, Bu Susan, itu balasan dari Kak Mas Susan. Agasnya? Iya terus buat Pak Hendrik ya, Pak Hendrik kan tadi ya. tanya itu. Nah, bisa kita merekrut tim di bawah kita kemudian tim merekrut lagi di bawahnya sampai ke dalam 5 atau 6 ya contohnya kayak gini berarti maksudnya udah timnya udah besar ya udah sampai 6 5 di alat ke bawah ya pokoknya udah tusuk satunya ini udah jauh sekali itu bisa seperti contohnya saya udah sering dapat reinvest berkali-kali itu dari downline yang aktif yang jauh di bawah itu Cuma itu masalah waktu aja, Pak. Jadi, misalkan Bapak nomor 1, di bawah Bapak nomor 2, dan di bawah nomor 2 itu nomor 3, di bawah nomor 3 itu nomor 4, nomor di bawah nomor 4 itu nomor 5. Andai kata nomor 5 ini reinvest, kan masuknya profitnya ke nomor 4. Dan nomor 4 reinvest, profitnya masuk ke nomor 3. 3 reinvest, profitnya masuk ke nomor 2. Nomor 2 reinvest, masuknya ke Bapak. gitu Jadi, itu hanya masalah waktu saja. Kalau menunggu uh, apa namanya reinvest alias limpahan dari bawah itu kan profit dari bawah itu bisa bisa kita dapatkan jadi nggak perlu takut kita apa membangun membangun tim dari kita dan ternyata kita yang jauh di sana lebih aktif lagi lebih banyak itu kita bisa kok dapat cuma itu masalah waktu saja kapan reinvest dan ketemunya di kita gitu seperti dan ada lagi yang namanya take over, andai kata misalkan ternyata kan bapak belum tentu bisa nih ya, misalkan sudah membangun struktur sekitar ratusan orang itu ribuan hingga ribuan gitu, tapi nyatanya downline direct bapak tuh cuma 10 orang, tapi strukturnya bisa ribuan. Nah ribuan itu seperti apa misalkan uh, bapak itu dalam Memiliki sepuluh orang, sepuluh orang itu berkembang menjadi ribuan. Otomatis bapak tidak mengenal kan orang yang ratusan hingga ribuan tersebut. Nah suatu saat mungkin mereka ada entah miskomunikasi atau uh, ya biasa misalnya Upline masih belum cukup dana tapi down, downline nya sudah wah, bilang wah, mari, mari. saya slot lebih besar kan seperti itu. Ya akhirnya dilangkahin dan itu bisa juga sampai di kita seperti tadi ada contohnya kan uh, ini ID saya itu yang berwarna ungu itu itu adalah take over jadi entah downline dari mana yang di bawah saya itu itu sampai di posisi dengan saya sama di bawah saya langsung seperti itu di slotnya jadi masalah profit itu yang seperti itu yang di bawah bawah kita itu nggak perlu takut. Yang penting, X3-nya itu terbuka juga, X4 juga, karena X4 itu sistemnya kalau global, kalau slotnya besar ya. Dan yang kecil itu yang terdekat dulu, mencari yang terdekat, dia ya, di struktur kita lah anggapan seperti itu. Dan X3 itu berpotensi seperti yang tadi, take over itu yang saya bilang. Jadi, ada mungkin downline yang keratusan berapa di struktur Bapak itu akan naik meningkatkan slot yang sama dengan Bapak, ternyata upline-upline-nya itu masih belum slot yang sama dengan Bapak seperti itu oke, ada pertanyaan lagi? itu Mas Agam dari Pak Hendrik Hain lagi perhitungan komisi 100% maksudnya gimana katanya itu? oh Perhitungan komisi 100% dihitung dari mana misalkan orang join dengan satu juta apakah kita periksa entry? 100%-nya itu dari harga slotnya pak ya? Dari slotnya. Mm. 100% itu. X4 juga Mas mas Hari, tapi tergantung posisi ya. Kalau yeah. yang saya dibilang itu kondisi, kita sudah memiliki dua lingkaran atau kepala itu di bawah, apa, dua kepala di baris pertama itu otomatis empat lingkaran di bawahnya itu akan menjadi profit kita. Jadi seperti ini, 100 persennya itu seperti apa? Anggapan slot di slot satu itu 0,025. Saat bapak bergabung dengan bergabung dan beli slot 0,025, nah 100 saya itu mendapatkan 0,025 Ethereum tersebut. Di sini apa profitnya itu Ethereum ya Pak ya. Ethereum dengan nilai, dengan nilai yang berharga yang ada nilainya. Seperti Ethereum ini memiliki nilai yang fluktuatif. Jadi ada harganya. Lo Bisa naik dan turun. <laughs> Lalu, nah, di saat Ethereum ini harganya misalkan naik, anggapan harga Ethereum itu mencapai 6 juta. Atau 7 juta. Slot 1 itu 0,025 saat ini 5,5 itu 5,4 juta mungkin seharga 9 sampai 10 dolar ya. Itu profit kita segitu 10 dolar perkiraannya. Atau setara dengan 0,025 ETH. Tapi andai kata harganya 7 juta, harga slot 1 pun berubah. Bisa 15 dolar. 15 dolar tapi... Nilai Ethereum-nya tetap sama, 0,025. Cuma nilai harga Ethereum-nya saja yang berubah, yang berbeda. Jadi seperti emas, emas kita anggaplah soal satu itu emas 1 gram, emas 1 gram pada tahun sekian 500 ribu. Ternyata udah apa menjadi apa naik, dia memiliki ini nilai dengan harga 800 ribu. Tapi tetap gramannya 1 gram, seperti itu contohnya. Jadi orang untuk join misalnya tetap satu gram tapi nilainya berbeda dan profit kita juga ngikut di nilainya itu fluktuatif. Jadi saat Bapak bergabung slot 1 menggunakan satu gram emas bernilai 800.000, saya langsung dapat emas 1 gram tersebut bernilai 800.000 gitu. Dan bisa saya cairkan saat itu juga. Detik itu juga. Itu kan langsung masuk ke wallet. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mas Rizaldi. Mas Agam. Hmm, bisa, bisa. Jadi, apa, keuntungan buat orang yang misalkan paling bawah gitu. Ya, jangan di, ini, jangan di, apa namanya, uh, jangan diperkirakan lima slot aja, kayak gitu. Jadi, dilihat Aplian Bapak atau struktur Bapak yang aktif, misalkan ternyata yang struktur yang aktif di atas Bapak Rizaldi itu 5 slot. Nah, itu Bapak tinggal upshot sampai 5 dan sampai di posisinya dia. Itu otomatis Bapak menyalip, mungkin menyalip aplian-apliannya Bapak. Jadi, saat Bapak udah di posisi aplian tersebut, Bapak bisa mendapatkan profit dari aplian tersebut dari limpahan. Dan bapak juga bisa mendapatkan profit dari upline yang bapak salib tersebut. Andai kata upline-nya itu bakal absort kan, otomatis bapak bisa mendapatkan profit itu. Seperti itu. Oke. Ada lagi kan pertanyaan buat tim. Ini tim minggu ini, Mas Ari? Iya. Silakan masuk yang baru bergabung. Ini Pak Joko ini tim Vinggu ini, temannya Pak Gusti yang di Bali ini kayaknya. Dan Pandi juga baru masuk. Juga. Oke, Pak, Pak Hendrik, Nandang. Pak Joko, Pak Nandang, maupun yang lain, kalau ada pertanyaan monggo. Untuk yang baru bergabung, saya informasikan sekali lagi untuk mengisi formnya. Tinggal klik isi sesuai dengan apa yang tertera di sana. Iya. Ada pertanyaan lagi, kah, untuk yang mau? bergabung di Forsas maupun yang sudah bergabung tapi belum tahu harus apa haru, dan apa itu Forsas, gitu. Dapat tahu kan cuma tahu dari teman dan suruh bergabung aja dan pelajarin di saat lapangan, gitu. Saat sudah bergabung. Untuk, untuk Ibu Susan, Ibu Mary, kemudian Pak Andi, Pak Joko, Pak Hendrik, Bu Mary, Pak Nandang, Pak Opot, Rizaldi, ada lagi yang ditanyakan? Ya, yang warna ungu itu adalah takeover. take over. Yang seperti saya bilang ya. itu keunggulan di X3. Jadi saat ya saat kita absurd X3 kita memiliki struktur yang lumayan besar itu kalau bisa jangan sampai kehilangan profit dari downland seperti take over tersebut. Jadi kita harus memiliki slot slot ya anggap misalkan kayak tadi ya warna ungu di slot 5 saya itu ya itu berarti ada downland saya yang menyalip upline nya dan sampai di posisi di saya di satima saya seperti itu mungkin contohnya seperti ini dia itu ada di dalam mungkin tujuh langkah 8 langkah di bawah gitu kan ternyata upline upline nya itu baru dua shot tiga shot seperti itu kan jadi saat dia absurd satu dua itu mungkin masuk ke upline nya dan slot ketiga dia akan mencari slot yang memiliki slot tiga di upline maupun super uplainnya. Dan di slot empat seperti itu juga. Dan di slot 5 seperti itu pun juga. Akhirnya mereka mencapai di saya ternyata di slot lima warna. Dan warna ungu di X4 itu nggak ada ya. Karena X4 itu limpahan ya. Jadi kemungkinan besar warnanya bukan ungu. Tapi ada kayak biru, birunya bukan biru, biru gelap gitu. Ada di bisa kita lihat di sini nih. Ntar saya coba share. Nih, ada tulisannya partner invite by you, berarti ini direct dari apa ajakan bapak-bapak ibu-ibu menggunakan link pribadi bapak-bapak ibu-ibu. Terus kalau yang warna abu-abu, overflow from up, limpahan dari atas ini. Terus kalau yang warna ungu, partner ways head of his invite, lebih besar dari yang ajak. Jadi take over, terus bottom overflow. Nah, ini untuk X4 ini. Jadi ini seperti yang warna ungu, tapi di X4. Contohnya di sini mungkin ada ya nih. Langsung pokoknya bottom overflow itu downline yang diajak oleh downline kita kayak gitu. Jadi kemungkinan kayak gini. Bisa ini, ataupun ini yang direct langsung. Ini kan direct langsung. Kalau ini kan nggak direct langsung ini, yang ini. Jadi ini masuk di saya, tapi ini kemungkinan bisa juga sebagai limpahan buat dia dan itu berada di kepalanya kepalanya donland ini. Dengan ID 722677. Nah, seperti itu. Oke, Mas Agam dari Ibu Susan Ayo, lagi ada pertanyaan Ayo. itu. Oke, Mas Joko coba Sebentar, untuk sebentar saya buka, Mas. Itu ya, jawab buka dulu itu. dari... Ntar aja, jawab dulu dari Bu Susannya dulu. Oh, oke. Okay. Uh, Apakah ini uh, ponzi atau scam seperti itu? Coba di-explain, Mas Agam. Kalau ada yang tanya ponzi, biasanya ada yang tanya versus itu scam. Untuk ponzi mungkin karena orang-orang melihat dari struktur kita yang sistemnya ya. Ya, ya. Multilevel, ya, Sistemnya ya multi level seperti itu, multi level apa hmm. bercabang seperti itu kan? Padahal intinya emang sih kita mengadopsi bentuk apa bentuk strukturnya emang dari multi level, tapi sistem kerjanya, metrik sistem kita itu sangat berbeda, so difference ya, sangat berbeda. Makanya orang yang searching di Google itu mungkin hanya tahu setengah-setengah aja, dan seperti contohnya kemarin yang SEC kan, apa ya, yang di Filipina itu. Filipin itu, ya betul sekali, itu mereka menuduh korsas pun ya karena alasan ya. kita disuruh legalkan di negara mereka, tapi kita menolak karena kita tidak memiliki, maksudnya kita tidak ada penagihan ke member ya, untuk bayar pajak itu, jadi siapa yang mau bayar pajak ke negara tersebut ya kan itu kan nah, makanya itu kita tidak ini apa tidak mau kalau mau ke negara mereka tuh dilegalkan di negara mereka dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kita kita adalah ponzi sistem ponzi bla bla bla tapi nyatanya Bulan, awal bulan Agustus kemarin ditarik kembali. Ya kan? Ininya, apa ya, namanya? Uh, laporan. Mereka, uh, bisa nah. di searching itu di SAC itu, Security Exchanger. Itu, itu udah nggak ada laporan tersebut. Karena mereka baru sadar. Baru sadar bahwa mereka hanya mendengar dari setengah, apa, dari, set, dari satu telinga gitu. Jadi Cuma satu pendapat aja, padahal nyatanya uh, di negara mereka banyaknya rakyat-rakyat yang berkembang dan terbantu oleh porsas ini, kan seperti itu. Oke Mas Agam, saya buka buat Pak Jokonya ya. Oke, okay, oke, okay, iya. Oke okay, Pak Joko masuk Pak Joko. Oke, okay. selamat malam Mas Agam, Mas Ari dan teman-teman semua. Yes, uh, tadi terima kasih ya udah ada bapak penjelasan tentang uh, gas ya, bapak gas fee dan lain-lainnya. Tapi kan uh, untuk kita mengembangkan tim kita ya, memperluas, mengembangkan tim kita. Kita akan perlu uh, suatu apa ya strategi ya strategi bagaimana nih uh, menjelaskan dengan bahasa uh, orang awam yang mereka itu uh, belum pernah mendengar yang atau belum mengerti yang namanya Ethereum ya kan mereka belum mengerti yang namanya blockchain dan lain sebagainya istilah-istilah internet uh, mereka bahkan baru pertama kali mendengar. Nah. Uh, dengar, dan di dalam uh, mindset mereka yang namanya bisnis apapun itu pasti ada legalitas, ada perusahaan, uh, ada barang yang uh, produk yang dijual, didistribusikan sampai ke tangan uh, customer. Nah itu kan istilahnya yang kita hadapi adalah uh, orang-orang artinya calon tim kita itu sebagian besar seperti itu. Mungkin ada 10 sampai 20% yang sudah mengenal, tetapi justru yang yang sebagian besar ini, calon-calon kita ini yang mereka belum ngerti. ya tahunya mungkin apa Bitcoin ya, Bitcoin mungkin sedikit apa lebih populer ya. Oh, maksudnya seperti itu ya, kripto-kripto dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana nih apa namanya panduan untuk kita ini menjelaskan apa memperkenalkan eh, apa namanya forceps ini kepada eh, masyarakat ini gitu tadi juga udah ada eh, pertanyaan yang mau saya tanyakan tapi tadi sudah ada yang ditulis ya apa itu detailnya eh, dari bapak Pak Hendrik tadi bilang apa apa sih eh, eh, eh, gimana sih cara menjelaskan Pengertian Ethereum seperti itu, terus kemudian dari smartnya seperti apa sih? Uh, karena kan kita tahu bahwa banyak yang istilahnya sudah dikasih bahan tapi nggak mau baca gitu. Uh, Oke, okay, terima kasih. Okay, mas mas ya? Hari bisa ini bisa jelaskan bagaimana kalau menjelaskan ke orang yang uang yang belum mengenal crypto gitu loh, Mas Hari di ini oh. seperti itu, nah, coba kan Mas Hari biasanya pengalaman tuh mendapatkan downline yang uh, tidak mengenal lo okay. gitu, ya coba Mas Hari tolong. Oke okay, Pak Joko sambil dulu, saya akan mencoba menjawab apa itu forsa sebenarnya kita seperti di market seperti Pak Joko, kita membeli barang, tapi kita mendapatkan profit barang nanti. Karena di situ ada sistem di X3, kali 1 dan 2 kali 2 Seperti itu. Jadi setiap kita bergabung di forsas, di awal kita mendapatkan X3 dan X4. Di mana di harga 0,05 itu dibagi 2. X3-nya 0,025. X4-nya 0,025. Seperti itu Pak Joko. Jadi di sistem X3, kita beli barang di X3, kita nanti dapat 3 kali penjualan. Itu direct masuk ke wallet kita. Kemudian untuk di X4-nya, kita menjual 4 barang. Yang keempatnya yang terakhirnya itu reinvest, kemudian di X3-nya juga yang ketiganya reinvest seperti itu Pak Joko. Jadi kita menjelaskan se, se, apa namanya, sedetail mungkin sebisanya gitu. Soalnya ini nggak seperti kita menjual barang, satu kita jual untuk dapat keuntungan segitu aja, tapi di sini kita membeli barang, satu barang, tapi kita mendapatkan kehasilan, penghasilan tujuh barang. Seperti itu. Karena ketujuhnya itu kita dapat reinvest. Jadi kolom yang kita dapat di X3 dan X4 itu kosong lagi, dan siap diisi lagi, itu akan terus menerus seperti itu Pak Joko. Seperti itu. Sudah paham Pak Joko? Oke, saya tambahkan Jadi, Yeah. Uh, Oke, okay, bisa saya tambahkan kalau buat orang yang belum mengenal kripto mungkin bisa membayangkan seperti ini. Uh, kita membeli apa bergabung di Borsa sini kan membeli smart contract. Smart contract tersebut yang berupa slot. Anggapan slot itu adalah kos-kosan cost atau kontrakan. Kontrakan seperti slot satu itu kontrakan seharga 0,025 Ethereum. Terus kos kosan dua itu kontrakan kedua itu seharga 0,05 Ethereum. Kosan yang ketiga kontrakan yang ketiga itu seharga 0,1 Ethereum. Dan seterusnya dua kali lipat lebih mahal dari kontrakan sebelumnya. Nah di sini di ini di X4 ini dan X3 ini kontrakan tersebut itu tinggal kita pencari saja penghuninya. Nah penghuninya itu bisa kita cari. Dan kita isi, dan itu akan menjadi profit kita. Dan bisa juga dengan cara eh, penghuni tersebut yang mencari kita, seperti sistem limpahan tersebut, ya kan? Dia akan mengisi kontrakan kita dengan sendirinya. Dan itu akan menjadi profit kita juga, seperti itu. Nah, kalau mau ditanya kan, eh, kayak tadi pertanyaannya hmm, Pak Hendrik, ya. Saya belum paham sistem kerja Ethereum. Sampai saat ini saya baru melihat bisnis ini income-nya dari recruit saja. Sedangkan sistem kerja Ethereum saya belum melihat. Sebab kalau income kita hanya di recruit saja, maka bisa masuk kategori money game. Mohon penjelasannya. Oke, money game. Money game. dan ya. money game kan rata-rata juga kita store uang. Uangnya itu rata-rata di ini juga ya. Dikelola oleh perusahaan ya. Di sini di proses ini tidak ada namanya admin dan perusahaan Porsa sendiri hanya sebuah sistem saja, smart contract, kontrak printer yang dibikin oleh uh, programmernya yang bernama Lado. Dan saat kontrak printer ini sudah di store di blockchain dan saat kita beli dan kita execute itu sudah akan bekerja otomatis dengan cara dan sistem yang ada di perintahnya itu. Nah seperti ini, barang yang kita beli itu apa smart contract. Terus yang kita apa yang kita cara mendapatkannya itu bagaimana dengan membelinya melalui mata uang yang namanya Ethereum. Ethereum adalah mata koin nomor dua ya digital di dunia dibawahnya Bitcoin. Nah kelebihannya apa? Kita bergabung di smart contract persas ini. Salah satu kelebihannya adalah bisa meningkatkan transaksi Ethereum dan bisa meningkatkan harga nilai Ethereum. Dan kelebihannya kita bergabung di sini juga bisa mengumpulkan Ethereum. Jadi yang kita cari itu di proses ini adalah Ethereum-nya. Kita mengumpulkan Ethereum dengan cara merekrut orang, membawa downline gitu ya kan. Dan kita tidak sendirian gitu. Seluruh dunia ini membackup Ya, tergantung dari yang slot yang saya bilang itu kan. Jadi misalkan saya merekrut satu orang, satu orang itu bisa menghasilkan 12 profit untuk saya, seperti itu. Jadi slotnya, slot satu, slot dua, hingga kan di sini memiliki 12 slot, seperti itu. Bisa menghasilkan 12 profit untuk saya. Itu dari slotnya. Tapi di sini ada yang namanya sistem reinvest, persilangan, metrik yang mengakibatkan penghasilan saya nggak ada batasnya jadi saat saya reinvest itu bakal saya rein, apa profit dan reinvest lagi profit lagi dan saya mendapatkan dolin profit lagi jadi enggak ada matinya dan di dunia ini ada miliaran orang dan di diversas ini baru 900 ribuan dan udah berjalan 900 ribuan itu aja berjalan dari Februari hingga sekarang ya. 4 bulan itu udah 8-9 bulan. Setengah. Nah ya. 7, 7, yeah. 7, ya, 7 bulanan. Yeah. Dan baru ratus ribu orang dari miliaran orang. Belum lagi manusia itu selalu berkembang. Apalagi yang baru lulus, yang uh, baru bekerja, yang baru di PHK dan lain sebagainya. Ya. Perses ini kan dibangun untuk Ma melawan corona di bulan Februari waktu itu <SILENCIO> ya kan masih ingat kan Mas Ari, yes, kita perintis dari bawah yes. di bulan Juli Juli ya Juni Juli itu yes. nah, di, ya di saya delapan awal awal Juli itu dan kita mendapat apa baru baru masuk di Indonesia karena baru itu masuk pun, Indonesia bila ya, saya kenal itu dari pacarnya saudara saya itu Golda Heda itu yang ada di video itu yang sedang ngerumpi bersama bule-bulenya <laughs> sama teman-temannya nah itu. Nah, di sini Ethereum ini juga pendapatan kita yang lain Pak Hendry, Pak Misalkan gini. Saya mendapatkan profit 0,025 surat pertama dari Pak Hendry Terus 0,05 dari sort kedua dari Pak Hendry, Itu otomatis Ethereum saya bertambah Ethereumnya bertambah Nilainya itu yang Bisa apa yang naik turun Itu yang fluktuatif itu Adalah profit lebih kita Seperti aset seperti investasi Seperti kita menyimpan Mata koin ya Seperti itu Tapi ini sudah jelas kan semua Siapa yang gak tau Ethereum kan nomor 2 Dan <tuh> Nilainya itu seperti ini. Kayak kemarin Ethereum bisa mencapai nilai 7 juta. terus 7,2. Iya, 7,2. Bayangkan itu. Itu karena banyaknya peminat yang namanya smart contract. Dan smart contract ini sedang digandungi di di ini apa booming lah. Dunia. Di, dunia, yeah. kan? di dunia. Di pertama di Ethereum ini kan. Dan Forsas lah yang pertama yang Mas Arya yang mengeluarkannya. Iya. Yeah dan Forsas ini banyak membernya yang apa melakukan transaksi di Forsas ini dengan cara pembelian smart contract tersebut dan mengumpulkan Ethereum dan menabung di sana dan meningkatkan nilai harga Ethereum nah coba bayangkan jika Bapak anggapan memiliki satu Ethereum saja satu Ethereum saja dari mengumpulkan dengan cara di forzas ya mengumpulkan satu ethereum di melalui forzas nah itu anggaplah saya hanya modal satu slot satu slot sekarang anggap 400.000 gitu. Saya ngumpulkan Bukan modal ya kayak saya 200.000 ya Mas Arya, murah ya. Dan belum ada harganya Mas Dik. No. Iya, masih ratus Oh, ya 3,3 sah. Harganya segitu kan ethereum -nya. Nah, coba ya. saat itu saya kumpulkan kan itu dari Forsas dan nilai saya memiliki Forsas memiliki 2.300 ribu dolar atau senilai dengan sekian Ethereum kan seperti itu. Nah, ya. itu saat nilai 7 juta mungkin prediksi saya di akhir tahun atau awal tahun 2021 untuk Ethereum senilai dengan 10 juta. Oh, itu udah berapa keuntungan yang saya dapatkan dari Ethereum-nya saja gitu. Belum lagi forcas ini ya hanya untuk istilahnya kita meningkatkan harganya dari situ dan mengumpulkan Ethereum-nya dari situ gitu. Karena enggak cuma forcas di smart contract sekarang ya udah banyak sekali smartphone yeah, yang itu di Ethereum itu udah uh udah kayak Forsas itu sebenarnya udah kayak Aqua dan yang lain tuh udah kayak Spring Cleo dan lain sebagainya lah itu mengikuti kita seperti itu duplikasi udah banyak sekarang ya betul betul cuma yang udah terjamin yang udah yang kita bisa jamin lah udah terjamin udah SNI gitu ya Mas Arya Ya, itu forsa's. Forsa's lah, gitu, Pak. Seperti itu. Nah, di sini, apakah ada pertanyaan lagi buat Pak Henry dan Pak Joko? Sekali lagi, saya ingatkan, jangan lupa untuk isi formnya, ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin untuk zoom meeting malam ini kita akhiri saja mas agam ya mas agam itu ada ada ada uh, ini pak ini eh, pak oh, okay, mas ada pertanyaan lagi oke okay. uh, tentang pak okay. nandang limpahan crossland seperti apa nah limpahan crossland itu seperti ini uh, misalkan pak nandang itu berada di don berada di posisi donlen saya ya misalkan ya terus uh, samping saya apa sampingnya sampingnya Pak Nandang itu Mas Hari misalnya gitu nah saya itu mendapat mendapatkan limpahan dari apa saya mendapatkan limpahan ini dari Mas Hari seharusnya saya mendapatkan profit tapi ternyata itu menjadi limpahan buat donlen saya nah donlen itu ternyata Pak Nandang nah Itulah salah satu limpahan dari Crossland. Jadi, harusnya Mas Hari memberi saya profit, tapi ternyata karena saya reinvest lah, atau posisi saya memberi limpahan itu masuknya ke Pak Nandang. Itulah yang namanya Crossland. Kan Pak Nandang, udah banyak tuh dapat limpahan dari saya tuh dari slot 34 ya kan? 234 tuh uh, banyak banget tuh. Makanya, absolut Pak di slot 5 Pak, biar lebih banyak lagi. <laughs> Nah itu, kan itu contohnya Bapak bisa lihat itu Bapak bisa klik yang warna abu-abu itu dan lihat limpahan itu dari mana. Emang sih di Iya, bawah itu. Ya, da, limpahannya itu dari dari apa namanya? dari saya, dari ID 276031 dari saya. Tapi dilihat lagi, ternyata yang membentuk limpahan tersebut itu di lane mana? Ternyata dari cross lane Bapak yang lain. Itu dari bawah saya yang lain seperti itu. Jadi, limpahan itu berada di struktur upland-nya bapak seperti itu, yang terdekat kecuali bapak mau absolut lebih, ya. Misalkan bapak mau absolut sebelas, dua kayak gitu. Nah, nah, itu dapat, tapi los profit itu mungkin karena slot bapak kurang, kurang. Atau, atau seperti saya sudah ada perintah untuk absolut. Dan Up bisa on, miss, yeah. bisa miss, miss profit seperti tanda seru ini saya berikan contohnya ya. Slot 5 itu. Iya. Udah menu-menuhin. <laughs> yang menu-menuhin lingkaran <laughs> ya beginilah enaknya pulsa sih ya adil ya ya hari mm -hmm. Ini nah, seperti ini nih perintah nggak bisa diklik oh. ya nggak bisa itu sudah pak, pak dapat cover juga itu Iya ini dan ini hmm ada miss hari ini itu miss oh miss ya oh iya yeah, ding gara-gara tanda serunya itu har yeah. iya golda yang dapat ya iya yeah, yang dapat upline saya itu Gue karena saya ada saya sudah mendapatkan take over yang sangat banyak gitu dan ada perintahnya di sini tanda seru ini hanya bisa lihat di telegram ya apa tanda serunya itu? Ya, di itu. Ya, di seperti ini. Authentication boot itu. Coba di show Ini loh. Nah, itu dah. Tanda serunya nah, ini. Iya. Nah, ini. Seperti itu. Oke, okay, Mas Agam. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Rizaldi. Mungkin saya akan jawab langsung saja. E, tanpa rekrut orang, apakah bisa mendapatkan profit? Bisa sekali, Pak Rizaldi. E, Pak Rizaldi, tinggal buka slot 4 eh, maksud saya X4-nya saja tempel upline-nya Pak Rizaldi. Tapi ya, itu Pak Rizaldi harus mempunyai modal agak banyak. Karena apa? Jika kita ingin dapat penghasilan lebih seperti kita menjual produk, jadi kita harus memiliki banyak produk yang kita jual seperti itu. Jadi, seumpamanya eh, Pak Rizaldinya, upline-nya. Mas Agam sekarang membuka sampai slot 5 di X4-nya tempel sampai slot 5 juga di X4-nya saya bisa jamin nggak sampai sebulan sudah dapat limpahan itu seperti itu Mas Bapak mas Rizaldi nggak ada pertanyaan lagi kan jangan lupa kalau ini Oh, tuh sudah dapat, alhamdulillah sudah dapat nah Cuma butuh waktu aja itu ya, Pak. Iya. Yeah. Uh, itu, itu hanya membutuhkan waktu saja untuk orang yang bermain pasif. Itu pasti bakal berkali-kali dan sering itu seumur hidup loh. Ini limpahan yeah. itu. Jadi nggak nggak cuma bulan ini atau bulan kemarin nggak cuma itu seumur hidup. Sampai benar-benar listrik dan internet itu benar-benar mati. Ya Mas Arya? Ya. Nah, okay. Ini saya tambahin lagi karena kasvinya terlalu tinggi akhir-akhir ini karena kepadatan blockchain-nya. Jadi member yang bergabung di 4 itu sendiri sekarang sedikit berkurang karena... Yeah. Yeah. Ya semua di hold semuanya karena harga gaspinya yang terlalu mencekam mencekek leher itu padahal betul, di betul. awal awal di awal awal di Foursas itu sampai tembus 13k per hari itu member sekarang 2k Dan mungkin hari ini sekitar cuma 800 ribu ya, betul, betul. member karena itu gaspinya lebih tinggi ketimbang harga slot yang kita buka padahal kita buka di slot 0,05 kan untuk membuka untuk bergabung di awal plus gas sebelumnya kita butuh cuma 0,08. Sekarang mungkin sekitar 0,2 yang kita butuhkan. Lebih tinggi gas ketimbang slot yang kita akan beli seperti itu. Ya betul, betul sekali. Karena kita bisa lihat juga ya transaksi terbanyak di Ethereum ya. Iya. Smart contract yang pertama itu emang forzas dan sisanya itu kebanyakan pool alias penambang ya kan. Terus ya yeah. uh, gas pemberi gaspi terbanyak forsa sendiri aja dalam 24 jam hingga bulan ini dalam waktu sebulan aja. Nomor 3 juga ini pemberi gaspi terbanyak makanya di sini inilah yang menyebabkan gaspi melambung ini karena terlalu banyaknya transaksi. Jadi maksudnya terlalu banyak transaksi itu enggak yang saya bilang apa orang-orang rata-rata menggunakan gaspi yang rekomend atau di atasnya kan kayak gitu ya Mas Arya Malah ya, kembalinya ya. mereka memainkan gaspinya itu uh, diturunin gitu. Jadi mereka menginginkan untuk mendapatkan fee yang sangat murah dan di sanalah yang bikin. Apa, pendingnya transaksi yang sangat banyak dan pending, saat transaksi pending itu yang menyebabkan gas fee menumpuk karena banyaknya antrian seperti itu. Jadi misalkan rata-rata orang melakukan transaksi menggunakan GW-nya itu 50. Semua padahal sudah direkomendasikan minimal 100 kayak gitu. Tapi semua mengisi di bawah 100 otomatis semua ngantri di bawah 100 dan akan ya satu-satu gitu dipanggilkan lama itu mungkin bisa berhasil tapi ya berhari-hari gitu seperti kemarin salah satu contohnya teman saya memaksa menginginkan fee yang murah untuk membuka slot dan itu membutuhkan waktu hingga 5 hari cuma untuk mengeluarkan tejudul dolar salah. Iya. Padahal kalau dia pengen fast hanya menambah tiga dolar saja waktu itu 10 dolar jadinya gitu. Nah, di sini kita buat bergabung di proses sebenarnya kita nggak perlu riset tentang fee ya. Pokoknya intinya transaksi fee-nya di bawah 30 dolar itu itu udah sangat murah. Jadi kalau bisa tanpa basa-basi, tanpa disetting, gas fee, di setting, gaspi di-approve saja karena agar tidak menyebabkan antrian panjang di Ethereum tersebut dan di Etherscan ini kan apa namanya sekarang masih cuma bisa melakukan 30 transaksi per detik dan akan di-update ke versi 2 Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan itu menjadi 300 ribu per second jadi kemungkinan besar mulai akhir tahun, akhir tahun ini atau awal tahun depan itu kita akan memiliki gas fee yang sangat murah gitu Mas Hari dan bisa jadi uh, mungkin hanya satu dolar ke bawah seperti itu seperti mata uang yang sudah menggunakan sistem ini di namanya staking bukan pooling lagi seperti contohnya Tron seperti itu kan oke okay. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin Mas Hari bisa tutup untuk Zoom hari ini. Ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup untuk Zoom malam hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi formnya. Kemudian, jangan lupa lagi, saya ingatkan ikuti Zoom-Zoom meeting selanjutnya. Dan, oh ya, kami juga lagi promo, promo mengenai kami membuat baju Forsas Indonesian Official. Dan jika ada yang berminat, bisa gercep ke Mas Agamnya sendiri. Nah seperti ini, cuma 150K, size dan berapa bijinya silakan japri Mas Agamnya. Oke, terima, terima kasih, kasih. untuk semuanya. Ya, saya tutup aja langsung ya. Selamat malam, see you.